jarang olahraga, sering makan gorengan, fast food, es krim, keju, susu, jerawan, sering bergadang. Bahaya, bisa-bisa kolesterol kamu tinggi. Tapi, tahukah kamu kalau kolesterol itu ada dua jenis? Ada yang baik dan ada yang jahat loh. Pertama, LDL atau Low Density Lipoprotein atau yang kita kenal sebagai kolesterol jahat. Tugas LDL adalah mengangkut kolesterol dari hati dan disebar ke sel-sel yang membutuhkan. Jadi, jika jumlah LDL atau kolesterol jahat lebih dari yang dibutuhkan, maka akan mengendap di dinding pembuluh darah yang kita kenal sebagai lemak atau plak. Penumpukan lemak ini bisa menghalangi aliran darah. Wah, bahaya juga ya! Sedangkan HDL atau High Density Lipoprotein atau yang kita kenal sebagai kolesterol baik. Tugas HDL adalah membawa pulang kolesterol yang tadi disebar, untuk dihancurkan dan dikeluarkan melalui feses. secara sederhana, kolesterol tinggi disebabkan oleh jumlah kolesterol jahat yang jauh melebihi kolesterol baik karena jumlah yang keluar lebih banyak dari jumlah yang kembali lama-kelamaan, aliran darah terjadi penyumbatan sehingga jantung bekerja keras memompa darah dengan tekanan tinggi atau yang kita kenal sebagai darah tinggi atau hipertensi di sisi lain, tekanan darah tinggi merupakan faktor utama penyebab asam urat. Fakta ini sudah dibuktikan oleh Journal of Human Hypertension yang dites pada lebih dari 8.400 warga Tiongkok. Selain itu, kolesterol tinggi juga meningkatkan resiko stroke hingga serangan jantung karena penyempitan pembuluh darah yang terhalang oleh lemak dan penggumpalan darah di bagian tubuh tertentu. Wah, seram juga ya? ternyata kolesterol tinggi bisa membawa ke penyakit-penyakit berat lainnya makanya jangan sampai kolesterolmu tinggi ya simak tips-tips ini untuk mengatasi kolesterol tinggi, asam urat, dan hipertensi olahraga teratur 30 menit setiap hari berhenti merokok dan minum minuman beralkohol Konsumsi makanan sehat bergizi seimbang dengan kandungan omega-3 tinggi. Selain omega-3, konsumsi makanan dan minuman dengan kandungan serat laut. Dan tidak lupa menjaga berat badan ideal dengan melakukan diet sesuai anjuran dokter. Tapi, tahukah kamu ada solusi praktis yang sudah terbukti secara ilmiah? Menurut Jurnal Penelitian Kedokteran Internasional, konsumsi 1 liter air kaya hidrogen per hari selama 10 minggu secara teratur Terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan menaikkan kadar kolesterol baik dalam darah. Air kaya hidrogen menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan memperbaiki fungsi dari HDL atau kolesterol baik pada pasien-pasien dengan potensi sindroma metabolik. Ini penelitiannya. Nah, dilakukan penelitian ini tuh oleh uh, Key Laboratory of Atherosclerosis, University of Shandong, China. Cara kerja botol Trefinity ada tiga tahap, yaitu menaikkan pH air minum normal menjadi basah atau alkali untuk menetralkan tubuh penderita kolesterol, meregenerasi sel untuk menambah jumlah kolesterol baik dan mengurangi jumlah kolesterol jahat, untuk mengurai penumpukan lemak memperkecil partikel air sehingga mudah menyerap ke jaringan tubuh dan sel terdalam memudahkan jalur kolesterol baik menuju hati sehingga kerja ginjal lebih ringan 3 tahap di atas saling melengkapi dan tidak akan efektif jika salah satunya dikurangi tubuh penderita kolesterol tinggi cenderung asam dan perlu dinetralisir dengan air alkali Aliran darah penderita kolesterol dan asam urat juga cenderung tidak lancar dan perlu bantuan air mikrocluster agar aliran darah kembali lancar dan penderita kolesterol komplikasi perlu bantuan molekul hidrogen untuk mencegah kerusakan fungsi organ menyebar Nah, jika tubuh sudah netral oleh alkali dan penumpukan lemak dalam darah sudah berkurang oleh mikrocluster maka kadar kolesterol baik dan jahat akan diseimbangkan oleh molekul hidrogen dan lemak di aliran darah bisa diurai lalu dibuang dan otomatis melancarkan aliran darah jika aliran darah sudah lancar maka tekanan pompa jantung mampu mengalirkan darah secara normal dan menyelesaikan masalah hipertensi, jantung, dan stroke jika tekanan darah sudah normal kadar asam urat akan kembali normal dan tubuh penderita bisa berangsur sehat Inilah cara mengatasi kolesterol, hipertensi, dan asam urat secara alami Sebelum saya menggunakan air Hidrogen Trifinite ini Saya mempunyai riwayat kolesterol tinggi 240 Kurung waktu satu bulan, saya mengkonsumsinya dengan rutin Kolesterol saya turun menjadi 150 Dan yang saya rasakan badan saya lebih fresh, uh, lebih fit dan juga lebih bugar. Setiap hari minum air alkali yang diproses dengan alat ini. Teman-teman Pak Daniel semuanya, Alhamdulillah kadar kolesterol Pak Daniel setelah dicek sekarang sudah normal. Tadinya lebih tinggi ya. Keluhan saya sebelum minum botulintrukin ini. Saya sering sekali pusing, migrain, lambung sama kolesterol tinggi. Dan setelah saya mengonsumsi botol dihidrogen ini, alhamdulillah 100% keluhan yang saya keluhkan berangsur-angsur membaik. Sehingga kondisi saya semakin sehat, lancar, alhamdulillah, dan sembuh 100%.